Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat bertemu lagi di channel ini Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah Hari ini Almera akan memberikan informasi mengenai update atau review channel-channel yang ada di satelit Ticom 5 Kauben Nah bagi sahabat-sahabat Almera parabola di rumah yang menggunakan receiver sudah support H265 atau APS plus Seperti yang Almera gunakan Almera menggunakan adalah resipernya dari skybook I1 plus sahabat bisa saksikan channel-channel gratis yang saat ini sementara terbuka di satelit taecom 5kubn dan berikut ini adalah channel-channel fta atau gratis yang ada di satelit taecom 5kubn sebelumnya akan almera scan dulu sahabat spesial untuk channel-channel gratis saja fta only yes dan langsung kita scan. Tunggu saja sahabat Almera Parabola di rumah. Untuk proses pencarian ini sampai 100%. ada di 11680 vertikal 30.000 dan ini adalah transponder dari Good TV ya sahabat bisa lihat nanti ada 16 channel yang gratis di satelit Tycom 5 ada Thinus ada hero, lalu ada my sci. Memang betul ya, ini adalah dari good tv ya. Nah. Ini ada channel dari Thailand. Lalu ada Kembali channel dari Kembali channel Thailand. Mohon maaf Almeara tidak bisa membacanya sahabat. Ada animal zoo. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, terima kasih sudah menyimak video dari Almera Parabola. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan bagi sahabat yang menggunakan receiver sudah support H265 atau APS Plus, jadi siaran-siaran ini bisa dibuka melalui receiver tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.